Saya Saudara. pagi ini Mama IPA dari area rumah adat Ibu Alamu dalam rangka mengikuti upacara adat uh, pencucian kaki para calon pemimpin atau para kandidat di Kabupaten Halimut Utara yang akan berpetisi di Pilkada Halmahera Utara, tanggal 9 Desember 2020. Saudara, upacara adat pencuci kaki ini atau dalam bahasa daerah setempat atau bahasa kebelo yaitu Ligihoro Mangayou atau suatu adat mencuci kaki para calon kandidat dalam hal ini Bapak Yoel Mbogon dan Dr. Anul Syed Bajak MSI sebagai calon kandidat Bupati Halimahidah Utara di acara Pilkada 2020 ini bapak saudara upacara um, adat seperti apa? Para ketua adat atau pemangku adat di Kabupaten Lombok Utara untuk mengikuti proses ini yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana kegiatan ini atau acara ini mulai dari gedung hiburanmu ini sampai dengan nantinya perjalanannya di tempat pencucian kaki para calon kandidat atau Mangayounaya berehi atau ya ya Tebi dengan maksud untuk mempersiapkan diri di dalam rangka mengikuti perhelatan berkada nanti apa artinya cuci kaki dari para kanbidat ini mari terang ikuti dari area hibolanmo ini atau tebu hibolanmo ini sampai dengan di, di tempat yang tadi yaitu di Tona Malangi atau perbatasan daerah atau wilayah antara kecamatan Tobelo dan eh, kecamatan Kalela bapak saudara semua. Ya, semua ini di lingkungan ini di halaman eh, gedung Bolamuni atau rumah adat Bolamuni, mulai berkumpul para masyarakat adat yang akan mengikuti acara ini bersama-sama dengan para akan diarahkan ke tempat tujuan yaitu di tempat Tono Melangi. Mari bapak saudara, turang ikuti prosesi ini. Prosesi adat yang perlu direskarikan untuk kita orang semua, masing Mari masing berada di areal Tona Malangi atau tanah perbatasan antara Galela dan Pebelo. Saudara semua tong ikuti acara Haji Holo Mangayau atau cuci kaki para calon kandidat Yorwoono SH dan Bapak Dr. Anusait Baja MSI. Sementara ini telah berada di lokasi ini, lokasi Tona Malangi calon wakil bupati Dr. Anusait Baja MSI beliau bersama ibu ada sementara menunggu eh, calon lokasi Bapak Yulwono dan ibu. Saudara sebentar lagi orang so, ada rombongan ini ring giringan dari Tobelo menuju lokasi to nama lagi. Orang ikuti acara selanjutnya. Nah. Atirio dosido, satu, hey! hey! hey! hey! masih notokah? Enaknya na tahike, nang ababa oyowil wogono sarjana hukum. Yo Yo Tapi mono Yo Ini mon una Yo pasti Batu Masakan kita Tahike Naga Bawa Mahaji saya pelajar. Tapiya, subojo. Aria, ay awabira, Dei kia ngoro. Orasi manena mangababa yaruange, malaku ya tidak ori homade na yodomosa. Guma orasi manena, yo masih loloa kasih otona malangi maduhutuka. So ina-kena, mano-mano ma mano taiki, nanga baba, majiko, makulano. Dimo-dimono, balu baluh wayo deo bilang arori, adoro to, mata-mata. Tabea. Ahihu ba, aihoro mati, bea itabea, dimono. Tuhan nama langi malimono, tabea. Kalau mereka nerima guru tuna, mamo ini nanga. Nomi luda. Dah dulu nomi riwo. Lah, demi mulai nengok ada ika ika kami moi. Miam mami ki, miam bererana kairarororaika. Nengok ada ika ika inahori moi. Oh niatai tagi, oh higaro itu tagi, lah, oh hidayat aku nang abelera macoronaka, tapi ya dimonosu pajau. Hey. Hey. Hey. <laughs> Masih notkan, ke. Tanggap Papa, Ayo iya, oh, harganya. oh, oh, Mana-mana, mata-mata ayo upaya onaoh inah barakati dengan manar mana oh diayi mengalihua none dengan berera oh diayi ayika Bagaimana tahi ke Naga Haji Baja. itu agar supaya Misi lagi agar supaya ma Nyeko ibo Bolowo Sigolong ini Kayaknya di tepura Nimi tudat -tuda Upakan ini doakan Sampai nimi sigoge Makursi Makursika Sampai nimi sigoge Makursi Makursika. Sampai ema ria de giana ngoru ma bobolo itotemo terima kasih daladala o bapa o bapa jikimoika kekau na asa ona ti ao na masih dong mutuade, motuade ma solano sedago madodogu mone asa pemalo tu awi balihara So si Manena ngoy hito golo, hinulangonay po sininga upa palosa, nanga namo dara la de nanga namo lori. Dailako, lai dadi nanga daera matotuda, babayong maaderiya de mangoru, Sidago kakane Nayahika Yahika dodo lomu mooy ito temo, Aido Dihimo Tini Suba foto yeah. Ya people Bersaudara, acara acara Mugihoro Mangayu. Oh, Bapak yang organize dan ada Kranthi Said Pajah. So selesai. Acara selanjutnya akan kembali ke Tobelo untuk persiapan kegiatan-kegiatan lain. Ini tadi lokasi yang sudah dilaksanakan kegiatan upacara adat cuci Kaki atau pembersihan kaki, lambang kebersihan diri dari toko atau pemimpin masyarakat Rumahira Utara. Tapi ya, Basudara, sampai baku dapat.